Teman-teman kita, coba tes 1, 2, dua 4, empat belas, dua ribu empat selamat pagi teman teman belas, berbagi berbagi, berbagi eh, saya saya empat belas, berbagi ribu berbagi belas, dua ribu empat OPPO A57 yang sudah jadul dan saya live ini pakai browser dan pakai mic Bluetooth ini dan ini sudah aku modifikasi pakai baterai gede dan ini tadi sudah nyoba berkali-kali ternyata bisa makanya saya ini mungkin nanti kalau hasilnya tetap berarti ya okelah okay yang saya yang saya harapkan istilahnya kalau live pakai browser bisa pakai mic bluetooth mic eksternal dan saya enggak ngerti kalau masalah keborosan baterai kalau live pakai browser dan aplikasi itu boros yang mana dan kemarin saya live pakai HP istriku, HP baru, kapasitas baterai 5000. Dan saya pakai live, kebetulan ada wayang. Saya live dari jam setengah sembilan sampai. Pokoknya eh, durasi 4 jam 12 menit baterainya langsung habis. Tapi bagi saya 4 jam itu kalau live pakai HP sudah mantap dan disayangkan kalau saya pakai HP istri dengan, saya, dengan HP saya sendiri ada perbedaan kalau di HP istriku tuh eh, gambarnya itu kayak gimana ya ini gerak maju mundur maju mundur itu gembut lah istilahnya kalau orang Jawa tapi kameranya lumayan bagus suaranya juga lumayan bagus. Padahal saya juga eh, dekat sama sound systemnya. Jadi termasuk suaranya oke okay lah. Dan gambarnya oke, okay. cuman gambarnya maju mundur-maju mundur gitu. Padahal nggak ada apa-apain. Dan ini saya pakai a 57, pakai browser Google Chrome. Dan sudah saya coba berkali-kali, kayaknya oke. Okay. Eh, ini jarak satu dua tiga meteran lah. Tadi udah aku coba nyampe sana belakang delapan meter dan aku mentokan dari sana nyampe situ depan pintu sebelas meter dan sayang saya coba sekarang ini nih. Kalau tadi nyobanya HP-nya di sana pasti tembok itu, tapi silau ke situ ini di depan pintu cuman ini jauh dari Wifi hasilnya Coba nggak ngerti soalnya Wifi-nya terhalang tembok ya mudah-mudahan suaranya dan tambahnya juga tetap eh uh, apa ya pakai mic eksternal pakai browser Google Chrome pokoknya browser lah semua proses bisa dan itu pun ndak harus kita punya subscriber banyak paling konfirmasi nomor HP email tunggu anggap aja 1 dua 24 jam sudah bisa pakai dan kalau pakai aplikasi tidak bisa tidak bisa pakai eksternal harus internal eh, Kurang simpel lah waktunya, tapi kalau kita pakai 900000 ya kayak ini. Eh, saya hanya ingin itu aja. Ini saya coba nambahin rokok di balik, di sini, di belok sini ini tembok dan wifi-nya di sini, anunya router-nya. Mbak saya ngambil mudah-mudahan suara yang cukup dan ini mudah-mudahan suara bagus desa nafas dan suara korek dan ini saya menyeruput kopi. Seruput dulu kopinya. Ah, mantap. Saya pikir cuman ini teman-teman yang saya bagi tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang terutama bukan terutama ya memang bagi kayak saya yang pembelajaran kalau yang sudah pinter ya lewatkan saja ikut berkomentar juga saya harapkan baik teman-teman eh, komen apa komen menurut Anda dan meskipun belum Banget, channel saya ini udah lama banget, tapi ya kalau susah lah. Berhubung saya hobi, seneng ya jalan aja. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton.